Apa apa apa. Selamat datang di Welcome Back Kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. jangan pada hari ini kita bakal mainin lagi The Sims bersama Ucok Superjo Berjo, di sini sedang apa? Dilapor gitu kan ngapain Ucok, Tidak ada kerjakan <laughs> Oke, okay, pada hari ini gua bakal nyari kerjaan nih buat Ucok nih. Oke, okay. cuman gua nggak tahu nih ya, cuy, kerjaan apa yang cocok untuk Ucok cocok-cocok gitu kan. Jadi, uh, bagaimana kalau ngemis saya gitu kan? <laughs> <laughs> Oke, okay. Ucok malah di pinggir jalan di perempatan minta duit gitu kan? Eh, cuman kita ini kayak di taman ya, mantep juga ya. Perumahannya di sini ya, kawan-kawan. Coba kita lihat nih, nih, nih, nih di sini kan? Ini rumahnya, ini lapangannya. Coba lihat, waduh, lapangannya di sini kosong, luas banget. Di sini juga banyak sekali taman-taman. Nah, di sini ayalah lah, tukang parkir. <laughs> Terus terus ya terus terus terus terus. Ucok jadi tukang parkir gitu kan ya udahlah. Oke di sini juga ada rumah orang rumah orang. Waduh kaya kaya rumah orang cuy rumah ucok doang yang kecil. Oke ini berhubung masih permulaan gitu kan. Uh di pinggir laut di pinggir laut rumah ucok ternyata cuy. Bentar ya kita lihat lagi. Uh ada rumah bentuk kapal. Eh kapal bentuk rumah kebalik. Oke, okay, dan juga masih banyak lainnya lagi, ya. Oke, okay, langsung saja kita uh, lanjut lagi di sini. Juga, kita bisa travel, ya. Oke, okay, mungkin by the way, menurut gue, yang paling gampang itu kerjaannya itu kita bakal cari di sini saja, ya. Di sini atau beli komputer nih, ya kan? Jadi, antara dua itu aja, kalau karena kalau beli komputer itu uh, mudah gitu di rumah aja kerjanya, ya. Kawan-kawan tinggal kita nulis gitu, nanti kita aduin, itu juga bisa. Oke, okay, tapi di sini gua maunya ucok ini jadi komedian aja cuy, jadi uh, gimana ya, ngelucu eh gitu kan stand up komedi atau jadi pelawak. Boleh jadi. Oke, ini di mana kerja cuy? Oke, okay, legal uh, eh eh eh eh, udah punya pekerjaan nggak? Kita kerja jam 8 AM, berarti ini jamnya kerja cuy, jadi sekretaris ucok ya? Hari ee, monday, monday. Hari ini Sondai Hari ini sunday. <laughs> Jadi libur ya hari ini. Oke, dah sip, dah. Ternyata sudah punya pekerjaan. Boleh nggak gua cancel aja ini pekerjaannya? Oke, cuman ee, kita nih berhubung Ucok nih pekerja keras gitu kan. Kita langsung saja beli lagi komputer cuy. Nggak bisa nih. Si Ucok nggak bisa nganggur kayak gini hari ini gitu kan. Oke, berhubung masih jam 12 juga gitu kan. Kita langsung saja beli lagi ee, komputer dah. Ini Ucok nih pekerja keras, keras, pekerjaan. Aja ah, jadi youtuber, jadi youtuber aja cok, youtuber cok Laku udah lo, ini banyak ucukers di dunia ini ya Bentar, mana ini? Hey. Nah, ini dia cuy Langsung kita beli ya Oke, laptop aja, laptop seribuan ya Seribuan aja Tablet, ini juga PC 800 ya, Janganlah, jangan yang terlalu cupu juga ya Yang pertama, yang pasti kita harus beli meja dulu guys Meja yang sederhana aja nih, yang putih ya kan? Di sini kita letakin, kok nggak bisa cuy? Uh, di mana Masa di ruangan tamu kita kerjanya cuy? Uh, bentar, di sini harusnya bisa. Oh iya, di sini pintu boy. Di sini bisanya nih. Nah di sini nih, sini ya. Nah sini ya kan guys? Oke, okay. nah sini fix dah. Cuman kayaknya nih nggak bisa lewat gara-gara lemari. Ucok nih. Lemari ini nih ke mana ya, kayak sempit banget. Gimana, gimana, gimana bisa lewat gak ya? Oke, kayaknya bisa lewat deh ya. Kursi gak, nggak uh, gak, gak, gak, membuat sempit-sempit juga gitu kan? Oke, okay, kita kursinya lagi, kursinya yang nyaman lah ya. Eh, uh, ini nih, nih, nih, nih, kursinya lumayan nih daripada, daripada... eh, kok, aduh, gak bisa guys. Belum ke unlock. Uh, ini sama ini. Wow, ini. Nah, ini nih, murah lagi nih. Ini dibanding ini, ini aja dah kursi bos gitu kan. Oke, nah nih. Oke, beli. Beli. Beli. Oke, udah. Oke, udah dibeli, coy. Harganya cuma beda sedikit loh, 40 doang bedanya. Ya udah, langsung kita beli komputernya lagi. Laptop apa komputer nih, guys? 5.000 kemahalan, coy. Laptop atau komputer Kayaknya komputer aja deh Ini komputernya ini, ini seribu mahal juga ya seribu Bentar ya gua mau lihat-lihat dulu komputernya yang mumpuni gitu ya kan guys Yang mumpuni Kalau ini all in one sih Seribu lima ratus gitu loh Oh bentar video gaming di sini bisa gaming juga ya Kita harus membaca spesifikasinya nih ya Video gaming skill Programming skill Comedy skill Nah comedy skill bisa nih uh, Writing skill Nah nulis bisa juga ya kan Cuman ini apa nih sama sama ya fan nya 6 ini fan nya 7 coy padahal oh lebih mahal ini gue kira ini lebih murah tadi soalnya ini lebih simpel guys kayak uh, ini kayak Apple gitu ya kayak Apple kayak Apple kayak produk Apple cuman belum ke unlock coy ternyata percuma gua ngebanding-bandingin Uh, bentar nih 2000 oke okay, ini cuman beda ada putihnya, ada ini aja ya guys, ini aja ya, kayaknya gua harus beli ini. Ini berapa sih 5000 ini kayaknya 1400 empat ratus deh. Ini langsung saja kita beli ini saja cuy. Warnanya, uh, oke okay. warnanya yang putih, yang hitam aja deh ya kan guys, oke okay. langsung kita beli di sini. Dah, oke okay. sudah langsung kita uh, pertama-tama, eh uh, kayaknya masih bisa nih lewat nih ya. Oke okay, langsung saja, eh malah dipindahin. Oke, Cok! Sekarang kita langsung kerja nih, Cok. Gak bisa nih. Oh, nggak <laughs> oh, bisa nih kita nih. Diam-diam kayak gini doang. Bang kayak gitu. Langsung saja kita sini nih. Mana? <laughs> kita uh, ma -ma main game dulu. Main game dulu. Social networking. Kita kan yang berhubung sedang curuna gitu kan. Gak bisa terlalu banyak keluar ya. Jadi kita play game aja dulu ya. Kawan -kawan. Biar makin senang juga gitu kan. Uh, play uh, sims ya. Hmm. Ya, ya udahlah nah dia main apa nih oke okay, dah, waduh oh, trading nih, tra eh bukan trading coy main sim juga, main sim kok kayak balapan kayak gini, kayak gini, gitu loh waduh wah abis kopak juga sih nih ya ngebantai satu kota, oh. coba lihat kesenangan dia anjir oh my lord cok, jangan gitulah woi. kok malah ngebantai gitu loh Aduh, sampai jam dua kita mainnya ya. Kita percepat aja nih. Sampai jam 2 sudah ada stop, cok ya. Kita bakal uh, nulis saja deh ya. Kau nulis satu komedi tadi ya. Gak bisa jadi youtuber nih guys. Gak ada jual kameranya masalahnya gitu loh. Gak bisa nih, gak ada webcamnya. Oke, okay, dan langsung kita uh, pilih lagi nih ya. Uh, mana nih, mana, mana mana mana karir. Nah karir ini kan bisa find a job. Uh, Oke, okay. find a job oh, bisa Oke, okay, kita nulis saja deh. Nulis ya kan Nah Nulis buku Ya kan Jadi kita Bisa nulis buku Oke okay, Temanya You know for kids Oke okay, Kita nulis tentang anak-anak Ya kawan-kawan Oke okay, Tentang kalian semua nih kan nah, Pasti anak-anak ya ah. Kalian Kalau umur kalian 17 tahun ke atas Komen di bawah nggak ya, mungkin Dah dah dah Cok Main mu dulu cuy Nulis Oke okay, nah nulis. Nah bahasanya bahasa apa tuh Wah bahasa Thailand guys Aduh Uh, judulnya bahasa Indonesia aja deh ya Judulnya apa ya uh, Bentar bentar bentar uh, Ini kan uh, buku tentang children Anak-anak gitu kan Berarti kita tentang edukasi saja ya Si si kancil ya Si kancil Yang sedang Membuat Dalgona coffee Wah, Wah mantap nih Mantap nih Ya kan deskripsinya adalah Dalgona is delicious Dalgona kancil kancil lagi? <laughs> kancil yang sangat enak woi, mantap gitu kan. Kancil buat dalgona gitu kan Pernah gak ngeliat? Nah ucok subajo gitu kan Langsung saja kita tulis cok Langsung kita percepat saja sampai jam 5 nih Kita eh, main gamenya satu jam Ngerjain eh, pekerjaannya tiga jam cuy Jadi kayak 1 per 3 gitu lah ya Oke mau berak nih si Ujok <E <earthquake> nampaknya nih ya Kita biarin sampai merah aja ya Biar langsung meletus tuh lambung <Galah> Oke okay, bentar ya Nah udah merah guys Oke bentar Sampai jam 5 dong, tahan lagi satu jam ya, berak. <gifat> nah, seberak satu jam kalian sanggup enggak? Oke, bentar lagi kita ya, bentar lagi gini ya. Oke, oh, writing skillnya naik, coy. Oke, okay, thank you. Oke, udah jam 5 Sip lah. Langsung dah, dah, dah, dah. Dia langsung bete, coy. Bete langsung dah, langsung berak dulu, berak dulu cok. Oh, uh, yus. Oke langsung udah berak kesana, Oke duit kita tinggal 2800 guys Nanti kayaknya bisa Nah Ngalangin ternyata nah lemari Aduh. Nah gini aja deh ya Oke geng sudah nih Lemarinya gue masukin dalam Sini saja gitu kan Mandinya di bathtub juga gitu kan Jadi gak nyemprot-nyemprot juga ya kan guys Oke gak, gak basah gitu loh Oke udah mantap kayak gini aja deh ya Langsung cok nah. Oke nah udah langsung cok berak cok Kayanya bisa nah udah bisa kan guys oke mantap sekali nah kita nunggu cok berak dulu nih nunggu cok berak doang nih perkara <gif> nyai udah nih ucoy ya Udah, <gif> langsung cuci tangan nah itu jangan lupa cuci tangan kalian yang nonton ini udah Cuci tangan apa belum ya, nonton video gue langsung saja Cok, main lagi Cok Ucok dengan berhubung no live gitu kan, langsung saja Nulis lagi, dah lanjut lagi Resume writing gitu kan Si kancil, si kancil yang membuat Kopi dalgona cuy Gak jadi-jadi ah. dalgonanya nih, kayaknya ya Panjang banget ceritanya dia Ucok, ucok, oke lama sekali ya Kita sambil nunggu, uh level up Langsung jadi penulis dalgona gitu kan? Oke apa nih, lapar dia cuy Oke dah, kita langsung stop dulu Kayaknya kita harus uh, membeli makanan nih guys. Uh, Oke, okay. kita harus buat makanan. Uh, kuku, cooking cooking. Kita harus cooking ya. Cooking yang murah-murah aja ya kan. Uh, ini aja deh empat ya. Cuman kita uh, bikinnya dua dah ya. 2 atau family. Oke, okay, satu aja dah. Oke, okay, langsung bikin satu dah. Oke. Okay. Dah dah, nulisnya kita cancel aja lagi ya kan guys. Oke, okay, langsung cok buat cok. Oke di sini dia save Ucok sedang memasak. Mari kita lihat ya. Wih. Waduh, enak juga nih kayaknya nih masakannya ini. Apa, Cok? Wih, masak roti dia ya. Wih. Handal juga. Wih, urak-urak. Hey. Sampai jatuh loh garamnya. Nah. Jatuh ke sana lagi. Eh, hey, kotor, Cok. Aduh. Nah. Nah. Teplonnya jadi dua Oke, okay, diaduk-aduk gitu kan Oke, okay, masih belum matang juga Oke, okay, masih diaduk-aduk Oke, okay, jangan bilang kita bisa jadi chef nih kan guys Jadi kita seharian masak aja nanti ya uh, Tapi cuman siapa yang makan gitu kan Oke, okay, udah langsung saja Oke, okay, di-oke okay. Dimericain lagi Apa sih? Kebakaran lu, Waduh mana nih cok? Gak bisa, cuy! Astaga! Bodoh kali, nah, astaga! Eh. Akhirnya, untung ada klikannya tadi, ya. Gua kira ini bisa mati, ujuk mati gara-gara masak roti doang. Ujuk, ujuk tuh, gosong lo gosong loh, gak jadi makan. Makan juga, astaga, ya udahlah Mandi, ya Mandi ayo lah, langsung sana Buruli, langsung merah sih Yoyoyoy. mandi dulu Oke, okay, mandi dulu dia ya, guys Oke, okay, kita lihat nih, ucoknya mandi nih Item banget jadinya. Uh. <laughs> <laughs> Udah item penuh daki, ditambah daki asap lagi Ini, aduh Please lah, men Please lah, men Nah, ternyata ada makanan dong Di dalam Kulkas, siapa bilang? perasaan gua kemarin belum beli, gengs, belum beli, cuman dia tiba-tiba ngambil kue ini dalam kulkas deh. Siapa yang beli, coy? Ya udahlah, ya udahlah. Oke, dan langsung skip saja. Oke, dia perlu sosial, ternyata guys. Oke, dan hari ini gua nggak ada keluar sama sekali sama si Ucok ya kan? Oke, jadi uh, mungkin nanti saja kita bakal pergi-pergi uh, dan langsung kita bakal sleep ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. berarti episode selanjutnya kita bakal kerja dan kita bakal cari orang untuk berbicara gitu kan si Ucok nggak bisa di rumah mulu. Oke okay, kan guys langsung saja kita uh, akhiri dulu video pada hari ini udah uh, selesai satu hari ini gitu kan Ucok sudah memasak langsung Sedikit lagi, tadi rumahnya kebakaran. <laughs> oke okay. sekian dulu video pada hari ini sampai jumpa di video selanjutnya lanjutnya nih.